Pain Pon, Wage, dan Kliwon Sebelum saya menjelaskan tentang Weton Sebaiknya saya sampaikan dulu asal-muasal asal hari dan pasaran itu sendiri Supaya lebih jelas dalam penerapannya. Hari dan pasaran itu awalnya Dikarang oleh seorang Brahmana yang bernama Mpurati Mpurati ini sebenarnya dewa yang bernama Sang Hyang Suryo Yang menyamar sebagai manusia yang menjadi Brahmana pada waktu itu. Kembali dengan hari tujuh. Hari tujuh itu zaman Jawa kuno dinamakan Sabtoworo Sabtoworo ini antara lain satu hari Radite. Radite itu berasal dari dayanya Sang Yang Surya atau Matahari yang sekarang namanya menjadi hari Minggu. Lalu yang kedua hari Somo. Somo ini berasal dari dayanya Sang Yang Chondro, atau Bulan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 Respati ini berasal dari dayanya api yang sekarang namanya hari Kamis Yang keenam hari Sukro Sukro itu berasal dari dayanya air yang sekarang namanya hari Jumat Lalu yang ketujuh hari Tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin yang sekarang namanya hari Sabtu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 Hari Brahma dari cahaya kuning atau jeneh yang sekarang namanya menjadi pasaran paing. Yang ketiga hari Kolo dengan cahaya merah atau abrit yang sekarang namanya menjadi pasaran pon Lalu yang keempat hari Wisnu dengan cahaya hitam atau cemeng yang sekarang namanya pasaran wagi Lalu yang kelima hari Guru dengan cahaya yang moncowarno yang sekarang namanya menjadi pasaran Kliwon Inilah nama-nama hari tujuh dan pasaran limo yang dikarang oleh Empurati Satu Seri, dua Lungguh, 3 Gendong, 4 Loro, dan 5 Pati Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan perempuan disatukan dan dijumlahkan ketemunya berapa. Kemudian dikurangi 5 dengan kelipatannya. Lalu sisanya ada berapa? Kalau umpamanya sisanya satu maka jatuhnya di Paringkelan Seri. Sisa 2 jatuh di Lungguh, sisa 3 jatuhnya Gindong, sisa 4 jatuhnya Loro dan kalau tidak ada sisa jatuhnya patih ini yang harus dipahami untuk perjuduan antara weton calon pasangan yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian artinya Sri Lungguh gendong Loropati. Sri Sri itu artinya rezeki. Orang yang menjalankan perjuduan yang ketemunya hitungan Sri biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus kehidupannya akan selalu berbahagia. Yang kedua, Lungguh Lungguh itu bisa kedudukan atau duduk diam Tidak mau berkarya Perjodohan yang ketemunya nomor dua atau Lungguh Biasanya hanya mengharap belas kasihan orang lain Ini akan menjadi pengangguran, tidak mau berusaha Bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari teman-temannya atau orang lain Lalu yang ketiga, Gendong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 tidak kurang juga tidak lebih Kalau kurang mau dicari kemana Kalau lebih juga mau ditaruh di mana. Ini yang harus kita benahi dari sekarang Orang yang lahir di hari Jumat Pahing Mempunyai paarasan watak seperti lakuning Kuning Srengenge Atau perjalanannya matahari Artinya orang ini jika memberikan sesuatu kepada siapa saja Selalu tulus tanpa pamrih sedikitpun mereka juga termasuk orang-orang yang tidak mau menganggur, selalu kreatif dan selalu mencari kesibukan yang bisa dikerjakan. Lalu, watak bagi orang-orang yang lahir di hari Jumat Pahing, orang ini memiliki banyak sekali karakter positif. Selain dermawan dan suka memberi, mereka ternyata juga orang-orang yang mandiri, tekun dalam bekerja dan bertanggung jawab, setia, berwibawa, Lemah-lembut serta menyukai kebersihan Karena sikap dan watak yang positif yang dimilikinya tersebut Maka teman-temannya bisa diandalkan dan rezekinya selalu ada Akan tetapi selain punya karakter yang positif Sebagai manusia biasa orang yang lahir di hari Jumat Pahim Juga mempunyai beberapa watak yang kurang baik Mereka biasanya mempunyai watak keras hati Apalagi jika sudah dikecewakan, mereka akan sulit memberi maaf Kadang-kadang mereka juga sangat jahil Dan satu lagi yang paling buruk adalah punya penyakit Mohon maaf mencuri Orang yang lahir di hari Jumat Pahing, kalau marah juga terlihat mengerikan Kemudian masalah pekerjaan Pekerjaan yang cocok dengan berbagai macam watak serta karakter yang dimiliki orang yang lahir di hari Jumat Pahing, pada umumnya dapat bekerja dengan lingkungan yang beraneka ragam. Kemampuan dalam beradaptasi serta sikap yang bertanggung jawab, ketekunan serta kemandiriannya adalah modal besar bagi dirinya untuk mencari rezeki. Tetapi orang ini juga bisa bekerja sebagai seorang pemimpin, dengan watak dasarnya yang kuat, dengan jiwa yang bisa diandalkan, untuk membawa perubahan orang banyak ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian, tentang rezeki, rezekinya orang yang lahir di hari Jumat pahing yang saya ibaratkan dengan pepatah "tunggak semi", artinya rezekinya mereka akan selalu ada, akan selalu mengalir, dan tidak akan mengalami kesulitan dalam hal rezeki. Tetapi kalau dikaitkan dengan rezeki keluarga, orang yang berweton Jumat Pahing terbilang akan membawa kebaikan dan peningkatan ekonomi bagi keluarganya. Dengan nilai neptunya terbilang besar, merupakan gambaran besarnya rezeki yang dibawa olehnya dalam keluarganya. Lalu tentang jodoh Pinasti, terkait dengan perkara jodoh, orang yang lahir di Jumat Pahing. Jodoh yang terbaik bila berpasangan dengan orang-orang yang lahir di hari Kemis Kliwon, nilai neptunya 16 Lalu Jumat Legi, nilai neptunya 11 Dan Rebu Wage nilai neptunya 11 Rebu pain nilai neptunya 16 Dan Senin Wage nilai neptunya 11 Ini ketemu jodoh Pinasti yang sudah ditentukan oleh hari dan kelahiran Artinya, jodoh yang bisa membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Saling melengkapi satu sama lain Karena tidak ada orang yang kepingin susah dalam perjalanan hidupnya Disinilah pentingnya wetung jawa Jika dipakai dalam perjodohan Karena paringkelan soman ini sudah baku yang tidak bisa dirubah Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah Tetapi ketemunya weton bukan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 Artinya setiap tiga minggu kliwon sekali Anda bikin bancaan atau tumpengan ini mungkin ada pertanyaan kenapa tanggalnya yang dipakai untuk bangun nikah seperti yang dilakukan kebanyakan orang-orang orang Jawa zaman dulu itu untuk melakukan kegiatan yang bersifat sakral yang dipakai itu hari dan pasaran bukan tanggal masehi atau tanggal Jawanya. Nah demikianlah. Penjelasan saya tentang watak serta sifat dan karakter juga tentang jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di hari Jumat Pahing Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat Jika ada salah dalam penyampaian saya, saya mohon maaf Rahayu, Rahayu, Rahayu Saguning Dumadi